kurang ibadah ke Allah Teh perlu yakin yakin etayatilu ilmu yaqin haqqul yaqin ainul yaqin ilmu yakin ainul yaqin haqqul yaqin kurang baru-baru datang ke ainul yaqin In datang kehakul yakin, ilmu yakin ge encan ayah. Sebab tidak hek ngaraji. Ilmu tidak hek boga ilmu yakin. Ngan sekadar nyontok kabatur. Kurang hal alalaga jalan manusia yakin mau Eki zaid ngala wuduk, jasa dide legen dua rang ngala wuduk na atau akil meja tegor kura. Heh ngala wuduk koski itu, aku down. Siap maka karak kaleng ngan naona, lengan helak karak bungut jahin menelikan batur itu sangat hilang karak lengan harusnya menelikan doang ngaji ngaji ya itu kita nusok banget jahal juga lengin kita nyontok cara sia gitu tak asli lengin hilang karak bener tas banget suku juga sirah Takus kok segitu ada lah hadisnya jadi teh tadi bener sembarangan jadi aja guru gue bantu, robak gue siap. Mau naik yang belerza, mendingan Allah. Lengan hela, karak behet. Aja suku, aja sirah. Tutur kenaing. Jadi, ada daging ayam mamang. Makanan. Aing teh, ozok nelenelike. Nunggu dulu besi salah. Ayo lengan hela. Oh tuh, ada yang napa, lengan hela. Ayo karak bengen. Nih semangat. Suku. suku. Suku, karak sirah. Beres, Alhamdulillah. Aing mundur siapa? Uh, nunga benar ke? Makana? Aing diutus ku Allah, tidak nggak benar-benar kejelemah. <tuh> ha, <tuh> <tuh> <tuh> eta jelema nunga robah tadi gus bener. karena tuh bener, eta harus tuh boga yakin. Itu ngaji mama boga yakin kecuali engkau kumahai. Kehendahan Alhamdulillah. Kehendahan Alhamdulillahnya nah Denah. Aisyah, Kak ini, Kak Imas ialah dek mau bakak kakain Usubah Baim, Hatur Nuhun biasa Ayah Siamah, Sholom, Muntek itu batu aing merenanan nan, Kanaraka Waduh, ada yang Ayah Itu, dilalaga, kalalaga Tegoknya, meyakini Naran, eh oh. Etak kerja Rita, wudhu Kue Riko Rica Rita, akidah Aisyah bangun naikin, ngaji itu para rugu sok kasah siang nah, ngaji lah ya, aing mau aida ya. ngaji itu aida itu lain gitu aing mau deg nanya baik sebab bhirup kurangkan aja dunia aja akhirat di akhirat supaya elo tanggung jawab emang sih nyembah kasah tukang Allah haji ayo Nabi akhir zaman sah tuh kan Nabi Muhammad jak saya terus ya terbaik yang ada yang ceramah cerama kipuloli Ngerjaya, ayo ngosok ngadenge ke ngegoski tuh, tak siapa ngaji Pendi, sok ceramah. Hahaha, tuh siapa ngadenge ke ngaji pendy, polon. Nyana mondok di mana? Gue, salah. gitu. Atau mau kacung kuku mahaginya, nama menang ngadenge, dengen doang. Tuh, buka kitab, asli nak, kangjung, nabi terakhir. Asep Sunaria Kurang Bandung No bener sih Ayo dina kita belakangan Tadi bawa baik gue yang kita belak Kita perwayangan kek kek kek kek kek aing unggal raja bat mulu dan Kiai-kiai tesuknya terakhir Kita kenabi akhir zaman Tekan jing nabi Muhammad Dengan aing dia tinggal dalil nama Jadi aing mengajinya jauh Aing mengajinya jauh Biasa, baring ada yang ikut. Salah itu. Ganti, khususnya. Kayak yang mau kita berangkat. Waduh, lu nggak ada Kiai-kiai kos kiai, gitu, atau siapkan neraka. Sebab, itu paling kiai. Itu kiai amplop, tamah, Ii. Kiai masalah. Terserah mah yang amplop, lain kiai. Juri, tamah, Udah, dia ada yang ikut. Tama kos gitu, Mbak. Untuk keke ke, ke, ke, ke, urusan kiai, jangan lain kiai. Nama-tama urusan nyana urusan amplop jeung lain amplop teh urusanna nah kan, iye penerangan anak eh, bawa Kiai teh bawa bahwa Nabi akhir zaman teh Kanjeng Nabi Muhammad bener salah salah eta nabi akhir zaman ma aseb sunarya diteruskan ku aseb sunandar eta, nabi akhir zaman terus ganti asyhadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna aseb sunarya rasulullah <Spider -fi> jorek ada yang nama ayah masya Allah adena ayah siya ibu ayah ngiskolot ayah kakang jeng Nabi Muhammad baik lain mereka imbaca sholawat pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ganti usia menanti Kiai iblon tamah kudukum tuh? atuh Allahumma sholli ala sayyidina Asep sunarya wa ala ali sayyidina asyib sunarya Ye ya. itu ikitum, aduh, ayo, ngadena, ya, siya, ya, nuhun atuh ige teu mah doaing adena ya sia masyaallah nuhun nuhun kaji geus makan geus ulawak anu lawak kag panggeung ya aing belanan ulana guru guguru ka aing kayak geus mantep kayakin aing diajak ka Bandung hirup keneh ya duneangan we lur hirut bari tah aja robah ta eta Chan can boga ilmu yakin Jangan bawa ilmu yakin eta gitu tanpa dina ilmu, baik itu ngagelok, gelok, ulah diajakan perang teman kau gitu mah, nah gelok ujianan, perang mah melalui keyakinan, disaitit di zaman memperjuangkan negara Republik Indonesia kemudian maju ke arah begitu keserag, keserag ke Belanda, tahan, telak. Kepada Belanda, lalau dengan kepiawaian Belanda, lalau ditahanan di susu, di kaca, di kebutuhan-kebutuhan, sampai dua periode. Ah, kamu harus tahu, saya ini adalah untuk membangun negara Indonesia yang selama ini bangsa-bangsa Indonesia tidak punya. Naluri untuk membangun negara, maka jangan dianggap kami dari Belanda ke sini itu untuk nyerang-nyerang tempat <tip para> haruku. Apa itu tempat <tip> haruku? <para ruguh> <tip para ruguh> ya, yang jelas kamu ikut dengan kami berjuang memperjuangkan Republik Indonesia, memperjuangkan negara Indonesia untuk kita bangun sebelum ada kami, tidak ada jalan sebelum ada kami tidak ada jalan kereta sebelum ada kami, tidak ada lapangan-lapangan di depan kecamatan dengan demikian, kami ini ingin membangun negara Indonesia nah, kasih tahu kasih tahu, rakyat tuh susu semaunya kamu ke sana bawa untuk rakyat, kalau kurang nanti ke sini lagi Perlu beras ada di sini, perlu gula ada di sini. Kami telah menyiapkan untuk kemakmuran bangsa, ya? Kamu saya utus untuk rakyat. Oh iya iya iya, di cuci hela otak naku Belanda. Nyana tercuci otakna belok ke Belanda. Lain memperjuangkan bangsa jen negara Republik Indonesia, nyana malah milu ke Belanda teboga gak kayak tenokos gitu. Boro-boro, intlek, boro-boro, politikus, kiai, naga, loba, memilu ke Belanda. Itu teboga gak tak. teboga keyakinan mah, eh, tak kususu, bweh, e. susu naon nih, mau naun bweh, bweh, bweh. Eh, eh. Mendak jawara, tanggrang, kekerawang, itu dibedain susu aja, bweh, eh, Beak, hektaran. Gara-gara susu, tak? Panas jukadinya tu susunan, susunan baik. <tuh> tak kan? Tumbuh gak keyakinan wakos kitu. Cuci otak, robah. Cuci otak, roba. roba. Tanaman lamun munteb gak keyakinan ibadah ke Allah. Atu terenggah. Tahajud. soleh sudah tak takhjud di ini. Allah. Allahuakbar kabir wa alhamdulillahi khasirah surat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim GUSAK Naon ya Naon ya Iyaka na'bul wa iyaka nasta'inidu GUSAK Wah wah wah wah Derselamun ku gurusakan doang laman penampakan diharif nah jujurnya nama pocong mbak bahaya ya guys guys waduh waduh waduh waduh waduh kecoba diterusin shalat ya, oh ilmu bu biar lebih muruk kalau sih kalau sih kalau sih dah dah apa majikan anak kak tadi lain kersolat shalat bawa mau itu kan menggunakan itu emang gagal jadi tajud gara-gara kuku lah shalat bawa, bawa. mau menggunakan eh, pocong Eh, tahu cara datang bunga kayak gini dan walberes. Walberes, tapi bunga kayak gini dan walberes, tapi bunga kayak gini dan walberes. Kurusak. Yes, tapi ragu kurusak. Oke, ilmu yang yes. <tipan> <Kursa>. tua juga. Eh, istilah dak yang murikak-murikak, wabah. Datang tapi kafilah alaminah indah kawin. Kurusak. Eh, gua blok siap. Aing makhluk Allah, siap makhluk Allah. Aing manusia, siap juri ainkir nyembah ke Allah Allah teh maha kaya maha kawasa maha mengetahui maha ningali te kuduku ainkwa Allah syaa di balong syaa goblong syaa yeee yes. ini syaa ini sholat deh awas syaa gak ganggu aink lupa syaa yeah. <laughs> salah ngomongnya nah terakhirnya <laughs> nah itu gue gak yakin karena nah jadi I urang ngaji teh ya, hayang tambah-tambah keyakinan. Ilman wayaqinan wazidna ilman wayaqinan ka Kanjeng Nabi wazidna ilman wayaqinan walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hal no. Nabi ngadua, zidna ilman wayaqinan. Sebab melalui yakin teger